back to my channel Aku mau tanya nih Apakah kalian tahu aplikasi sell On? Aplikasi sell On adalah aplikasi layanan hyper lokal Yang berfokus pada komunitas agar menjadi besar Di sana kalian bisa melakukan jual beli antar tetangga Bertemu langsung di suatu daerah Dan membantu tetangga mempermudah aktivitasnya Untuk membuat suatu kegiatan ada fitur apa aja sih di selon? Fitur yang pertama adalah fitur sekitar. Di sana kalian bisa melihat update info di sekitar kalian. Seperti event, berita, lost and found, kegiatan komunitas, dan masih banyak lagi. Fitur yang kedua adalah fitur jual beli. Di sana kalian bisa menjual atau membeli barang bekas untuk mendukung bumi menjadi lestari. Dan yang ketiga, sel mempunyai e-wallet untuk menyimpan sel on point atau SPT. SPT ini bisa ditukar dengan hadiah atau bisa diperjualbelikan. Untuk mendapatkan SPT, caranya cukup mudah. Dengan menjalankan misi harian seperti membagikan informasi menarik dalam postingan, like postingan, komen postingan, dan undang teman-teman lainnya untuk ikut gabung dan jual beli barang Tukar SPT dengan hadiah menarik yaitu Voucher KFC iPad 10 Goldbar, Hadiah spesial BTS photocard icon dan grand prize Honda PCX 160 ABS. Wow banget kan hadiah-hadiahnya? Poin yang diperoleh dari setiap aktivitas dapat dilihat di samping daftar tugas yang tersedia. Di bagian paling atas terdapat total poin yang telah kalian kumpulkan hari ini. Seperti inilah cara transfer SPT poin. Seperti inilah cara share aplikasi SellOn lewat kode referral. Seperti inilah caranya menulis postingan. Lengkap banget kan aplikasi Zhaon? So, tunggu apa lagi? Yuk, download Zhaon di sini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini. See you in my next video.